Kita tiga, eh, ya. ah, misalnya, ah, nih, asam amino dengan belerang, nah sulfur test, ya. ah. nah pengendapan pengendapan protein ini nah kalau lupa kok langsung modul ya nah ya, ini modul kan ini bantu kalian ngereview ya nah nah pengendapan protein Satu dengan Dua dan Lima Tiga Nah, nah itu ini. Angka Iodium Sehanus eh. Nah logam berat Penampan uji pengendapan Protein ZN PBFI ya yang bukan MG HG yang ada tuh. Ya? dan lipid eh. nah. Oh, mati ini memang Santu protein inti nah. Nah biuret, biuret untuk ikatan ya. Nah, itu, ya. Nah kejenuhan tadi UBL ini ya. biuret biuret ini cws empat nol koma lima larutan protein nah. Nah, itu kalau dicanteng harus langsing hmm. nah, jawab gitu ya milanase milanase nih tritofan hmm, silosinah oh. sambil buka lemon Mobilnya kalau lupo, ya eh. laptopnya nih. Oh ya, Hopkins, kulona. Eh, nah, Sally, one of. Oh, lupo juga. Eh. Ah, Sally, one of ini, nah. arsinol. ACL Nah, contohnya itu, ya. Amilonase. Tirosin, ya. protein merkuri sulfat. NO2. Ah, ne, jawab. Eh. Ya. Ah, percobaan holor. Nah, untuk asam kuat deh. Ya. Ah, reksito land okay. adaptor Resor 1% persen, nah protein formaldehyde mercury sulfat ya? nah jawab ya. nah tuh ya milanase tirosin tadi. ya Terus yang tertuaan itu Hopkins School, tertuaan lah Barford, ini. Ah nih cewek setan dalam masa-masa setan Nah itu alkaloid. Alkaloid Protein Asam Sulfosalesilat ya. Reagen Esbah Sampi Nah tuh soelektrik elektrik, so nih, kasihin nih, kasihin semua. Terus encer, nah, alkohol bukan sampel Benedik. sulap lah, ah, molish, ah vanafol 10 nah orange, merah orange. bar food eh Nah Anda memasuki oh. Seliwano Liter penangga eh? gugus merah keton, nah, yang keton? Hmm. nah, reaksi biawak, eh. Nah, hai, hai, hai, resorcinol ini kalau kalau selesai ga lo ya nah ini kak selesai sesuai ga lo Nona Nona masih ngerjain Nona Intinya apa itu mati gak Itunya. Oh, masih ngerjain masih ya eh. nah lanjutin biar dulu ya lanjutin nah sampai oh. habis ini gak ulang-ulang tarik, kagak ambek dari modul kalau ya yeah. ini jadi kah nah sama kalian baca-baca ininya kagak apa baca-baca teori dasar teori dasar ini yang kayak tentang karbohidrat ini kan bisa besok ini memang masuk ke ospek juga kalau klasifikasinya ya karbohidrat nah teknik belajarnya dilihat ininya apa flashcardnya ya Oke, tunggu nona selesai dulu maknik nah, lagi ya. nah nah ya Kalau kayak tadi, kan kita ada pemain, kan, ya. Kakak kan bikin challenge temen, nah, bisa barengan Ya, kalau kaget misalnya belajarnya dewe-dewe langsung klik B, ya, bisa juga, ya, individual. Kalian langsung klik dewe B, tadi to play, ya. Apa misalnya tadi, kan? Nah, klik linknya, nah, muncul di browser, ya. Nah, muncul di browser. Nah loading ya deh. Nah baru ini coba lagi ya. Kalau kalian nak belajar bareng-bareng kan bisa tantang teman. Eh kalau nak dengan teman bagikan weh eh, bagikan ini linknya, copy ya tuh. Nah ya, yeah. copy link selalu, ya. Nah semua ini reviewnya kartu Flash tadi kan. kartu Flash, Flash card ini. satu-satu ya yeah. nah ini dari nomor 1 sampai 30 tembak dulu eh nah baru diketik space nah ini yang uh, ah yeah, eh misalnya itu variasi ini nggak ya, yeah. nah ini yang dia kalau kalau barengan memang ada klasmen kayak ini contohnya ya yeah. atau bisa putar ulang kuis ini Nah itu ya. Nah, ini yang soal-soal tadi ya. Nah, dia kalian jawab apa? Nah. misalnya benar, sudah sulfur tes ini detik berapa menit ke berapa dia ini di analisisnya ya. nah Kalau benar kalau dia hijau, tapi kalau ada yang salah ada merah tadi ya. Nah ini. eh yeah, kalau ya yeah, dari kuis ini pokoknya diulang-ulang terus lah ya yeah. nah sama kayak mnemonik ini jembatan keledai yeah. nah ini net ini kalian ini kalian biokim ya yeah. biokim nah kalian cari-cari kayak nih mnemoniknya ya yeah. tapi terk berkait dengan praktikum beh yeah. masalah kan ini terlalu banyak Kalau yang TM CK sih enggak apa-apa ya. Mnemonik anatomi nanti quizzes tadi. Nah, ini yang ini yang rekapan rekapan 2019 itu Kakak ada gabung tambah juga ya. Nah, ini Kakak edit. Kalau yang di quizzes ini Kakak bikin misalnya ini heminya ada kate kan agak jadiin hemitorak ini ya. Nah ini saraf pengantar nyeri. Ya. <s England> yeah. Nah ini estrogen ini fisiologi ini. Nah, ini. <s Beatles> Kakak bikin yang dari sini. Ini ini fisiologi ini Mas ya. Oh, parium Yo, ini tapi bisa di anatomi. Ininya apa? Deospi. Kecil kemungkinan sih. Asam nuklet ini yang biokim kan? Biokim. Ya, kalau biokim Kita skip aja dulu. Nah, ini ini bisa nih batu eh. Di OSP otot dinding dan abdomen profunda, ya profunda itu kan lebih dalam kan. Nah ini, ya rektus rektus tegak kan abdominis, piramidalis, transversus abdominis. Ada juga ini kakak jengok dari apa uh, modul praktikum kalian, ya yang praktikum tentang abdomen, ya. Nah dalis, ya yeah, nah ini eh yeah. abdomen profunda masukkan kalau bisa itulah kalian lihat juga yang gambaran dari tugas kalian itu nah gambarnya lah di kalian belum musuhnya dibagi ya yeah. bisa baca baca lagi ya yeah. Nah itu nah Habis itu, nah, jenis sel darah merah ini, ini fisiologi, nah, sebenarnya di usp kecil sih, kemungkinan keluar. Nah, ini fi masuk fisiologi juga, nih. Nah, Nah, ini otot abdomen. Nah, ini bisa, nih, masuk usp. Ya. Yeah. Nomor satu, nomor 4 ini kuadrat sumburum. Nah, itu. Nah, ya. Yeah kondrat sumbong, ah ini bisa masuk OSP ini ya MCK yang caini, kruris krulis betis tadi kan fibula ya, ah OSP bula, ya, ini endokrin, endokrin, organ endokrin kalian gak terlalu aduh di OSP ya sebenarnya MCK oke okay lah masih bisa, ini campur lah MCK anatomi atau fisiologi bisa aneh Twitter ya, yeah, bisnis ya. Ah, nah. deh kalian tinggal klik ya linknya linknya. Yeah. Celah hemisferium fissura longitudinal. Ah, yeah. nah, longitudinal. itu di gambar otak itu ya, yeah. yang tengah-tengah. Nah, kalau kalian misalnya pengen gambar ya klik kanan web yeah. nah, gampang, nah, Eh, yeah. nah, ini image. Nah. Nah yang ini, yang tengah-tengah ini, pistera itu di nolta Long itu di nolta di membelah jadi hemisferium kanan dan kiri ya Sangat cerah itu, teknik belajarnya ya Erect, Erectus pinnae, ini, ini Erectus penegak dari punggung, maksudnya kan Erectus ya, salah ketik Elekostalis, nah, Longisimus, long, long panjang kan muskulus spinalis spine, medulla spinalis iliopostalis ilium ke koste abu tulang rusuk ilium kan tulang usus ya arti-arti nah, itu eh ya, biar cepet ngapal ya. oke okay, sistem ini soal fisiologi sebenarnya bagian koste yang melalui vena arteri nah ini sulcus koste ini eh Nah, masuk dari MK ke Rekapan ke tingkat